Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Lestlar Lovers Dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Gejarah dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe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 di channel youtube Youtubenya KomasTV Persahabat ya Suatu kebahagiaan yang kita dapatkan di bang Boreal Ini langsung menyampaikan Bahwa idola kesayangan kita Dari kejora kejuara dan pular Itu mempunyai jiwa sosial Yang sangat tinggi Persahabat ya Makin bangga aja Makin bahagia kepada idola kita Persahabat ya Unggang tersebut pun diripas kembali oleh akun Rasyanskeleslar24 Ada kalimat keusah yang dituliskan Masya Allah dan Allah selalu jadi orang baik, ya anak-anak yang baik, amin wow, Masya Allah banyak persahabat ya, mudah-mudahan saja selalu menjadi sesat inspirasi untuk banyak orang Banyak tanggapan, banyak komentar juga yang diberikan dari para sahabat persahabat ini dari, dari akun Instagram Vivi Anastornayula mengatakan, Masya Allah, sehat selalu ya, anak-anak baik, love-love, masya Allah banget persahabat ya. Banyak dukungan, banyak support dari orang-orang baik yang tulus, mencintai Lesti dan kakak Rizky pilar Di kabar berikutnya, persahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan info nih untuk kita semua dari Sental Putih Bilar. Ini menginfokan juga untuk kita semua Bahwa kita wajib dukung Insan dan karya dangdut Paling diahat di persahabat ya Dari Anugerah Dangdut Indonesia 2021 Yang akan tayang di MNC TV Hari Rabu 24 November Live 19.30 waktu Indonesia Barat Di studio RCTI Plus MNC Studio ya. Kita doakan Mudah-mudahan idola kesayangan kita Bisa kembali Membawa pulang piala penghargaan Dan simak juga persahabat ya info di kalimat kemsen yang dituliskan Adi atau anugerah dangdut Indonesia 2021 diumumin paling deket Persahabat ya jangan lengah kita harus tetap voting Dede Lesti Gejaara di Instagram official MNC TV tiap hari dan di aplikasi RCTI Plus Bisa yuk votenya? Mumpung gratis persahabat ya, kita buktikan kemampuan kesulitan kita, mudah-mudahan di Alasti kembali bisa membawa pulang piala penghargaan. Dan ke kabar berikutnya persahabat ya, kita lihat juga ada sebuah postingan yang penting membuat kita semakin penasaran ketika kolaborasi Leslar bareng Rudy Salim persahabat ya. Di sini kita lihat lagi ngobrolin sesuatu nih persahabat ya Pasti bakal ada tayangan video yang akan membuat kita semakin bangga Semakin bahagia kepada Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan secepatnya di sahabat ya Kita doakan saja Mudah-mudahan ada kejutan bahagia dan kabar baik Langsung diberikan dari Rudi Salim dan Lesti Kejora beserta kakak Rizky Bilar Dan selanjutnya juga ada sebuah unggahan yang mana di sini ada kabar dari Brillionet, persahabat ya, perhatikan menggugat sebuah postingan foto dari Leslie dan kakak Bilar yang lagi memegang piala penghargaan AMI Awards tampil di AMI Award 2021 Lesti kejora boyong tiga penghargaan Lesti berhasil masuk empat nominasi dan dari empat nominasi berhasil memenangkan tiga penghargaan luar biasa. Kebanggaan kita, sang kejora selalu membanggakan. Kita lihat juga bersama di Kalimat Kansan yang dituliskan. Leslie kejora sukses memboyong tiga piala di ajang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award 2021, Anugerah Musik Indonesia 2021 sendiri, digelar pada Senin, 15 bulan 11-2021, malam tadi, bersahabat ya. Leslie berhasil masuk empat nominasi dan dari empat nominasi ia berhasil memenangkan tiga penghargaan Leslie pun langsung mendapat tepuk tangan meriah dan pelukan hangat dari suami tercinta Wow <gif�> <dusuk> Dengan penuh haru Leslie berjalan ke depan dan mengambil piala kebanggaan insan musik Indonesia tersebut terima kasih buat Allah ta'ala keluarga suami saya tercinta yang malam ini nemenin saya, saya nggak nyangka bisa mendapatkan ini. Ini adalah apresiasi yang sangat luar biasa. Itu ungkap D Alessi Kejora sahabat ya. Alessi Kejora juga ini sempat menampilkan duet dengan Judika, menampilkan lagu As Lilin dengan aransemen luar biasa yaitu jazz di Panggung Ami Award 2021. Lebih lanjut, 4 tahun terakhir Alessi Kejora memang selalu mendapatkan penghargaan di Ami Award. Hal itu menjadi bukti bahwa Lesti adalah penyanyi yang diapresiasi karena prestasi. Di garis bawahi, para sahabat, ya, kita tentunya harus menyimak kalimat bahwa dari Lesti Kejora adalah penyanyi yang diapresiasi karena prestasi. Itu bukan kaleng-kaleng idola kesaingan kita. Masya Allah, semakin bangga, semakin bahagia sekali, persahabat ya. Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik. Mendukung idola kesayangan kita Kita lihat juga di kolom komentar Banyak tanggapan yang diberikan Salah satunya ada komentar dari Akun Rosa Mengatakan Masya Allah Best lastik kejuara dia besar Karena prestasi It's semangat tuh Masya Allah banget bersahabat ya Makin bangga aja nih kepada idola kita Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi sosok inspirasi Untuk banyak orang Kekgaban berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial cute momen luar biasa di acara Awi Award ya Bahagia banget ya melihat mereka tersenyum dan selalu bergandengan. masya Allah Mudah-mudahan selalu seperti ini Mudah-mudahan rumah tangga mereka juga diberikan kebahagiaan dan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik dan berikutnya persahabat ya perhatikan juga nih ada gambar terbaru nih persahabat ya ada karya make up juga di situ di video ini masya allah kira-kira nih ada acara apa ya persahabat ya kita lihat aja momen ini diunggah kembali oleh akun Leslar Anuskorsi ada kalimat caption yang dituliskan Bismillah apapun itu lancar ya, acaranya amin persahabat ya apa mungkin acara tujuh bulanan Wow makin penasaran ya persahabat ya perhati dan selanjutnya juga persahabat ya perhatikan juga di postingan ini ada nasi tumpeng ternyata persahabat ya aduh bakal penasaran lagi dibuat kepo kembali mudah-mudahan saja ada kabar kejutan bahagia persahabat ya apapun itu acaranya mudah-mudahan selalu lancar dan selalu tentunya dipermudah amin ya robbal alamin. Kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya hingga masih menunggu cirukan vitamin baru siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Youtube Diva TV agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.